pilih Priyogi bengkel di Leweng, pan Jadi, name, oh, well. mm -hmm. Uang, yani, Nerd, ya, enak, anak. Ya, Ya, itu. Udah, dengan keadaan.